salah rasulnya Tikhawi tahun 2000 hiji. Namun salah rasulnya Giri Cahyate regenerasi itu ya regenerasi tipun bapak di sekarmulia Kapunggor nalika sekarmulia tahun genep puluhan seribu salapan ratus genep puluhan. Kalesan pun uwa pun aki uyut tuk dugi dugi Uh, opat belas turunan ketampe kasim kuring hmm. gitu nya uh, terus opat belas turunan jantan dalang sadaya jantan dalang sadaya jantan kasim kuring ke opat belas turunan musim kuring ngadiri ke Negeri Cahaya ke tahun dua ribu hiji an pada saat itu abdi manggo ngojek eh, rombongan anak tik payung abdi manggo ngojek lohong pam mimotorna ade teh ama motorna uge wa pin kutumpi lah tanah tecokna ya Tahun tahun 2000 Hiji, Kirang Langkung ribu Hiji, Dugikan 2002, nya masa-masa, masa-masa belajarnya. Masa-masa belajar tahun 2000 ayah anu namanya tepung garap padalangan sa Kabupaten Kuningan. Dina pilih, ta simpuring kalepet nominasi. Api kalepet nominasi. Mali sepatu naisinnya. Tapi ini jelas, kalepet nominasi lajeng sa Ya, yeah. nah, di trust sendiri karir lah. Tinggawitan Arita tuh rugi ke karir dina seni. Okay. Upami upami biasa, kadang -kadang kita oke upami ayah, upami ayah mau biasa wake. kadang kau kadang mal pilih, kadang kau isin macul. Oh, mau mangsa pakup loh dia, madanu hajar tau kan? Okay, Lebih kasih apa perahu panggung Anu? Memang di cancel, duka di cancel, duka batal. Tapi Anu mata jantan ngahulang masa upami nah. Uh, batal, waduh, atuh Yel, keluarga warga abdi pada harnaon Ya, gitu nya nah, Api sokaya, nona-minanya, tangga ruat Gada angkawis uh, Cerama Pasok, gitu nya nah, Cerama kan, ya pada dan sana sekiai Sana nah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 Ia, menuju. Ia, menuju pada malam Baleno next ginya. Next g, di Terjauh. Terakhir Thank you. Namun tadi pas kernalian Teh kalon tentara Anu tepat sekali, nemu kenab di tepat sekali, nyata ngaruh nggak gunakan media wayang kulit. Mari wayang kulit ternyata wayang anu ayah, sikilan tapi ayah, syukuan. terus tujuan ngaruh ternyata uh, micin, micin anu nggak goda. Upami ayah ayah upami dina biasa nggak wayang, menyata, ambil anu sebatin nyata, lalakon, batara kala. Sang kamah kami eh, salah lahir ya. Lajeng, anu wajib diruat Ayo sababar faktor. Iji, anu nunggal Kadua anu nunggal kalapa Anu kadana kadini Anu kembang sapa sarang-sarang Sanes senadoi, syuhur Ayo pandawa lima Ayo pandawa oli-oli ya. Lajeng, anu nisabat ngaruat Ngeruat didil Nalika para wali Gusti Sunan Kalijaga tak anu ruat Pertama anak Nyata Gusti Sunan Kali Jaga Pada saat itu kang gue ngislam Nah Ayah Sapa Barha Ayah nanti simpel Media gamelan Sarang tenganggo media wayang Wayang ukur saksi ungkul Kumardi Katulungku Korona Teraskadua teh. Terus On kering lah juang di medan perang lali rapi tur tapati cepat dan kandang ini putra rindisu syuta anteng ponso ayaka